Pernahkah kalian mencoba memancing di waduk Chiangari? Di sini, kamu pasti bawa pulang ikan karena beragam ikan ada di sini. 62 hektar air di Waduk Jangari Cirata menempati tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Purwakarta. Air tawar yang terbentang luas menjadikan tempat ini sebagai salah satu tujuan wisata memancing bagi para pemancing mania ikan-ikannya sangat menjanjikan sangat banyak penyewaan bagan-bagan memancing beratap di waduk yang hari tempat kita mengolah umpan pancing sekaligus memancing di situ atau kita bisa menyewa perahu getek beratap agar kita bisa pindah-pindah lokasi mencari spot-spot tempat berkumpulnya ikan. Di sini kita bisa memancing 24 jam atau berhari-hari bila kita ingin. Jangan takut, banyak penjual makanan dan nasi bungkus yang berkeliling dengan perahu menawarkan kepada para pemancing yang ada. Dan jangan lupa, nantikan episode selengkapnya di SinTri.